Ya Santa Elizabeth Engkau hidup bahagia sebagai seorang anak, istri, ibu, dan menantu Namun kebahagiaan itu sirna ketika suamimu wafat Dengan keteguhan hatimu Engkau tetap melanjutkan perjuangan untuk mendidik anak-anakmu Dalam situasi seperti ini Engkau tetap peduli terhadap sesama, hingga engkau memutuskan untuk menjadi biarawati. Ya Santa Elizabeth, kami datang kepadamu. Mohonkanlah rahmat kerukunan dalam keluarga kami, khususnya dalam relasi ibu mertua dan menantu. Berdo'alah kepada Allah, agar semua anggota keluarga kami dan semua keluarga lainnya senantiasa menemukan kedamaian dan kesabaran dalam menghadapi masalah terutama kedamaian hati kami masing-masing Bantulah kami dengan doamu agar kami senantiasa selalu mengasihi satu sama lain sehingga kami dapat saling memahami, mengerti dan menerima perbedaan Demi Kristus Tuhan kami